Video viral beredar Foto ikan lele bersirip lebar Di -upload di akun facebook seseorang Yaitu di komunitas Spring Sewu Lampung Seseorang mengupload foto Habis mancing mendapatkan lele bersirip lebar apakah ini benar-benar ada silahkan komen ya pendapatnya teman-teman